Sudah siap lihat Selvi. Yeah! Selvi taman anak <tulah> keluarga. Yeah, iya, tentunya malam hari sangat luar biasa. Kembali saya ingin buat teman-teman semuanya bapak ibu yang hadir tentunya malam hari ini. Tetap patuhi uh, protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh dan pemerintah terkait terkait dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan bersikap akan menggunakan hati-hati. Iya, <tulah> yeah, kali ini saya akan hadirkan yang sangat luar biasa yang kita butuh butuhkan tentunya malam hari Gue setia pada malam hari salah satu jebolan David akhirnya Asia ya, dan salah satu yang telah mengharumkan nama Sulawesi, Sulawesi Tengah, di kancah nasional, bahkan sampai luar negeri atau internasional. Kita satu cara beliau, Sergi, nama. jadi diri dengan tetap yang lain, dengan Ya, yeah. jadi yang lain, dengan tolong atur yang ya yeah. Kita tetap saya protokol kesehatan yang nomor kita, baidah, kita baidah. Ya. Baidah. Sabar ya. yang ya. yang yang Niat ini untuk biasa lagi masih suasana pandemi iya, masih suasana ada lagi isolasi juga masih cacau, uh, cacau, uh, cacau. jadi lu uh, semuanya tetap jaga kesehatan ya tetap uh, patuhi protokol kesehatan ya, ya. masker tentunya uh, ataupun uh, kalau di polling bawa hand sanitizer paling tidak ya membawa hand sanitizer ya gimana suasana mukimur untuk malam hari ya, ini albi ya. iya oh, gitu. berikut Tangan yang manisnya buat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak buat tuan rumah yang sudah Kau dan kaki Buat kedua tua yang saya Semoga menjadi keluarga yang kakinah maun Amin Dan bahagia tentunya Amin Sebut dalam pengumuman yang keluarga Amin Dan saya akan untuk DJ Kami juman yang sudah Bantu mengurangkan kami Amin And <laughs> you. Oh, <laughs> oh,